Sampai 2025 Adanya tsunami besar Di akhir tahun ada kemungkinan gempa sekitar 5 Gak nyampe 7 sih 5,5 atau 6,5 Paling besar Ini di daerah Jawa Barat Jakarta juga kerasa Oke. Walaupun ini kayak masih samar-samar Tapi kayak gambarannya jelas banget Biasanya kalau sama-sama kayak gitu antara akhir tahun atau di awal tahun WIB. Informasi gempa bumi. Nomor 130421 21. Waktu sempat Waktu gempa menit 10 detik WIB. Di desa Cualen, rumah pada hancur. Yang mau ke Cianjur hati-hati, gempa, gempa gempur, rumah hancur, rumah hancur. Di Desa Batol, Kecamatan Cugenang, warga masyarakat panik. Gumpa buminya begitu dasyat Gitarannya Meradak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjadi ke depan Di Desa Garto Allahu Akbar. Di Cianjur, Jawa Barat hari ini, baru saja gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 5,6 mengguncang wilayah Cianjur pada Senin, 21/11 siang. Berdasarkan kesaksian warga setempat, gempa terasa sangat membuat genteng rumah berjatungan dan merobohkan banyak bangunan milik warga. Selain itu, jalur Cipanas Cianjur dilaporkan terputus akibat gempa itu. Sementara Bupati Cianjur mengimbau warga untuk tetap berada di rumah sampai situasi kondusif. BMKG mengikuti gempa berada di kedalaman 10 km dan tidak berpotensi tsunami. Berdasarkan data BMKG, getaran gempa, 6, di Garut skala 4 dan 5, dan di Suka-Suka Bumi skala 4 sampai 5. Lalu, Cimani, Lebak, Kota Bandung, Cikalong, Wetan, Rangkas, Kipung, Bogor, dan Bayar skala 3. Serta Ranca Ekek, Tangerang Selatan, DKI Jakarta, dan Depok 2, dan 3 MMI. Dan hingga pukul 14 BMEKG telah mencatat 15 gempa susulan dengan magnitudo 4.0. Akibat peristiwa tersebut puluhan rumah dikabarkan rusak berat. Namun belum diketahui berapa jumlah kerusakan serta dampak lainnya, saat ini pihak BPBD setempat masih melakukan pendataan serta asesmen. Macet jalanan langsung macet, gak bisa jalan. Pohon pada tumbang.